Biasanya bos <tik> seperti menjadi Iron Man. Pas screenshot, like komen, Pablo Fanka, dah. Jadi ceritanya hari ini kita berburu ya. Buru? Iya. Duran. Kita mau berburu Duran. Mm. Tapi Duran dapat nggak? Tapi itu kayaknya ada tuh. Nah itu keliat kita, kita lihat. Ayo semuanya pada merapat, merapat, merapat, merapat. Kita lihat yang jauh, yang jauh, yang jauh merapat durin, durin, durin oh kami, di sini mirum malin kan gimana nih? ya di sini ya, simpang tadi yang di tebing tuh oh, yang ada batang durin pinggir jalan ada truk oh, di situ kami di situ tadi oh, kalau pulang kalau pulang, kalau pulang kami ke situ tadi kami ini yang besar mana nih, itu yang paling besar? ini yang paling besar berapa itu? lain 10 ribu oh, lain 10 ribu, Pak? ini yang gede, ini bedal. Berapa yang Bagus, coba nah. Coba bagus, ya, nah. bagus deh, Bagus, isi ya, de. nah, ya, Soalan, apa ah, ini dua <laughs> nih. dua puluh ribu. coba dibuka Bang. <ket> ah. Ah. coba ya. Ini yang lain sepuluh ribu, gale, -gale oh, deh. Oh, nah, ribu. ya, 10 Bang. Nah, ya, oh. Gimana? Gimana nah, depan yang Pertama, bagaimana? Akhirnya ketemu juga. Akhirnya, akhirnya. Bukan, tester satunya satu, satunya Aduh, ya Allah sekarang baru resmi buka helm bang, ini kampung apa namanya bang? jermuh kira durian runtuh jermuh kan? ipin itu mah. gak saya mau menggermuh tadi? jermuh lu. jermuh kan? jermuh kakak, bukan yang satunya jermuh kan? ah kacau bang pendi duluan sama saja ya dipilih, dipilih, dipilih kesini teman kesini kakak sate <tis> menikmati durian langsung dari kebunnya <tis> bukan bambang, di pinggir bambang jalan bambang tapi ini bukan di kebun kakak <tis> ini <tis> di rumah <tis> di rumah Kakak gimana rasanya, Kak? Ada dari Pangkalan, ada di bawah lumayan lah lumayan apa lumayan oh, enak lumayan enak cek kalau kalau dikasih nilai berapa tuh? 1110. Nilai ini mungkin 5. 5, 5. 5. 5. menurut saya. Wow. Udah. Karena saya cucu dari bos. pemilik kebun durian juga. pada <laughs> makanan Rasanya, <Sila>. Bos. <laughs> seperti menjadi airman. Iron Iron Man. Oh. Apa namanya? Oh, A gitu ya. Oh, aduh ya Allah. <laughs> <laughs> bang ini baru panen, Bang. Baru jatuh. Ya, Ini tuker jelmo ya. Ya, Jelmo. jelmo. jelmo. jelmo. Salah Kakak. Lame ini Kalau <tuk> kita punya Jermo, di tukak lain ada Jeronimo. Itu Langsung di uh, belah sama si abangnya. Ini lain batang, loh. lain batang ali. Bang. Belah durian di malam hari enak tuh, Bang lima <gulohan> dua oh. tuh, cara membuka durian main teknik ah tuh, caranya kayak gitu ah, ini namanya oh. eh. inilah durian kopi ah, ini cara durian, membelah durian Pak, Pak. <laughs> Kak, durian ya? Kan aku tadi mau ngomongnya Kak. apa sih, dong. Itu ah, Tembaga. Yang makin kecil makin murah ya? Durem. Durem. Yang gede, -gede aja, oh. Bang, nah, uh, nah. kasih putih uh, balai, Sribur, ya. Jadi, uh, kalau Kulit sih, kulit lah. Enak yang kecil. ini 10. Gimana rasanya? Krimi. Pak gimana? Agak sedikit Mantap. Mantap. Uh, uh, Kalau menurut abang penilaian berapa penilaian? Karena lah lamin butuh tiga simpel lagi. Waduh. Ngomong-ngomong kameramen yeah, belum makan nih, belum mengicip-icip. Kalau gitu ini tadi okay. ini, lah dia yang kopi Mantap, mantap, mantap, mantap, mantap. Eh ngomong-ngomong, aku mau lah masuk ke kamera ini, kak terus dimakan, udah dimakan Ini jadikan obat, ya nah. Eh kakak Erwin, kakak Erwin nah, Kakak Erwin, aku ingat kata-katamu Jangan terlalu dipikirkan akibat dari makan durian Jadikan obat, oh, nah. dia enggak makan, enggak Ayo, kaki, ya Dia gak makan, makan durian Obat sakit kaki, enak masanya, Luar biasa, mantap Keren, keren, keren. Siapa yang sakit kaki? Ini durian Oh, nggak tahu. Jermo. Ini durian jeremo. Jeremo. Iya. bagus, bau fermentor. Enggak terlalu. Sama dengan. Anu, lebih legit, tidak terlalu legit. Heeh. Pembayannya. cukup tebal. Yeah. dagingnya juga discussions... tebal lebih. Cirinya durinya agak tajam. Heeh. cantik cewek kalau makan duren. Iya. Boleh-boleh. motor pada berbaris mau antri sembako apa gimana ya eh. Ternyata mereka di sini tuh oh. mereka lagi hunting durian hunting durian Sore-sore di kampung apa namanya? Kampung Dusun ini halo ya jauh enggak bosan makan lah? puasa, puasa, oh ya, iya terima kasih. Berbuka di sana ya, sahur, oh sahur. tuh pohon durian tuh no pohon durian pohon durian. kenapa kakak? Tadi, cikgu, nahan-nahan gak makan guret Ternyata, makan oh. apa. Dia, dia tergoda dia Shh, Akhirnya dia tergoda <laughs> <laughs> Tenang kakak, kita gak menggibah dirimu kok Kita gak mengibah Gimana rasanya setelah mencicip satu buah belum Bukan ada reaksi. Belum ada ya. Satu buah kan? Mungkinan malam. Ya. Nah, cuma jangan, satu. Jangan, jangan, satu apa itu? Satu apa? Satu lum. <tuk> Kalau bahasa kitanya satu lum. Indonesianya <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> satu satu apa ya? <tuk> satu. Satu durian <nurentu> itu <tuk> apa namanya? Buah. Buah. Satu satu satu biji lah. Okay. Okay. Satu biji. Satu biji. Ada? Enggak, enggak tahu. Tahu ah. Sudut sana. Nah, mereka sedang pesta. Yang Eh makan Kakak kalau makan ingat-ingat tetangga ya. Jangan lupa sama tetangga ya. Tetangga yang Apa bawa gitu. tembok. Dia dia makan so so so imut gitu ya. kelihatan ada di kamera ini. ternyata pencitraan. Teman-temannya ngomong-ngomong mau kotak tadi jadi ya? Akhirnya sampai juga kita ke kampung Jermo. Eh sorry sorry, kampung Jermo. Kampung Jermo. Daerahnya Duren, jadi ganti ya. Daerahnya Duren. Ya kan. Jadi buat yang yang lain, lain mau mau berburu Duren. Oh, silahkan ke kampung Jermo. Di mana Ya Di sini. Oh, bangkanya bangka tengah ya. Bangka tengah. Oh Safe. benar. Hmm, mantap, tuh. Kalau penasaran, boleh ya, tuh. Di, itu contohnya, hmm. itu contohnya tuh. Boleh tuh digoncang-goncang, ke pohonnya tuh digoyang-goyang. Oh ya itu bisa ditabok-tabok, itu dia punya seng di bawahnya tuh. <laughs> Artinya dia kegur gitu, adik. ya, genger genggel ya? itu. Pas ada kata dasarnya apa ya? Genggel, genggel. Oh ya boleh-boleh, <laughs> boleh tuh. Jangan dong. jadi kamu kamu mesti tanya dia mm -hmm. rasanya ketika sampai di jeruk kenapa dia tidak mau, mau makan buah durian iya katanya puasa puasa puasa kata kenapa puasa tadi disitu makan ya bisa meningkatkan gairah oh begitu pantesan rasanya gimana gitu setelah makan durian ya Cikgu hati-hati cikgu. Mana cikgu? Cigu hati-hati. Katanya ambil makan buah durian itu bisa meningkatkan gairah hati, -hati ya. <gifin gifin> gairah apa dulu? Gairah apa dulu? Gak tahu. Mungkin selera makan kali. Hati-hati konten dewasa nggak boleh di sini ya. Kita khusus lo traveling. Di sini, tapi bukan untuk konten dewasa. buah, <laughs> buah, buah durian itu buah yang sangat kontroversial. Kenapa kalau kita mau makan, mm -hmm. buahnya itu mm -hmm. bisa menenangkan, Ya. Yeah. tetapi kalau digebuk sama durinya itu yep. bisa menggarangkan. Oh. Boleh boleh dicoba nggak? Silahkan, tuan. Dipraktekin sama ini, <laughs> yang ini ya, <Yeah>. nanti durian. <laughs> <laughs> Nah, di sini nih. Tuh. Ternyata masih terus ya beronde ronda ya. Tuh. Oh, ada, bagus sudah. Ini bang, siap gini. Daging ayam. Ini udah dapat butir makan nih? Jadi dorenya nggak dibawa pulang nih, bang. Udah langsung dibelah-belah di sini, Bang. Belah disini, ba. Jepus, baya, baya oh, di jebus nggak ada ya? 49. Banyak. Banyak. Banyak. Batangnya. Batangnya. Oh. Itu, ba. kirain, masih ada buahnya gitu Banyak. kan. selain selain yang durian yang, enak, durian yang ah, bagus aja. ini, bagus ini. tupai. ayo, ini Ayo, modong. durian. Ini yang dimakan tupai tupai ga ingin apa orang. Iya mm. <tuk> benar, benar, benar, wakil benar. Wakil hmm. Anda cerdik. Hi, oh iya. Eh, no. mm. <laughs> <tuk> <tuk> ya dia nah. pas, pas yang dia nah. Untuk daerah, Coba, coba. coba lihat. Coba, coba deh eh. diulang, diulang, ulang, ulang. ulang, ulang. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Thailand pula dong. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Saking enaknya, posisi posisi Tanti sudah berubah ke sebelah sana lagi. Gitu. Oh, bener. <laughs> Tuh. Dia mak makan durian seksi ya? Iya, seksi dia makan durian. Tuh. bisa berubah. Bentar, Kakak. Ini maksudnya apa nih, Kakak? Musti minum pakai itu, Kakak. Fakta atau mitos? Mm -hmm. Ini fakta. Fak uh, bisa anda searching di Google bahwa kulit durian ini mengandung suatu enzim. Berburu bayar ha? Untuk menghilangkan. Uh, Bang Firman panas dalam. Begitu. Ya, nah, ya, Mengandung satu zat tapi saya nggak tahu zat apa. Ya. Tapi bukan berarti di kobok Bang. ya airnya ya. Tapi uh, bukan di juga kita nah. kan harus di osek-osek nah, nah, nah, nah. dulu begini. Nah, nah, nah, nah. Osek -osek. Eh, itu bersih. Eh, osek-osek itu kata dasarnya apa ya? kakak <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> itu bersihin kutek apa bersihin ini? Buh. osek-osek kata dasarnya apa ya? Seks Anda, guru bahasa bahasa ya lebih paham ya? Kalau Anda guru, guru apa ya? Guru gara guru gara. Ya. Hmm. Kirain guru biologis gitu ya? Sisi siku, sisi siku. Sisi sisi siku. Sisi siku, sisi siku. Sisi siku, sisi Iya yang manis Masa ada manis? Senapan kok punya sampe Senapan hmm. atau mbak Bang Oh bang Kita makan durian Bang Kita makan durian Bonusnya senapan ya bang ya Boleh bang Deal bang Deal ya bang ya Oke okay, deal Senapan mbak pulang Kunae sini bang Kunae masih banyak mbak Kunae Kunae Kunae sini mbak Kepi <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> enak bang bang bang, bang enak tuh nembak cewek bang enak tuh nembak cewek enak hmm. gimana kakak enak duranya mantap mantap, enak, ya. mantap itu batangnya tuh gede banget kuas banget anak tolong kak langsung ngomong pakai bahasa connect koneksi bahasa tadi tuh kak Oh Iki Nengene, -neng. <laughs> <gat> Irfan mm -hmm. okay. okay. <tuk> ya. Ayo kita siap. Bes. Gaisa <lupa>. nggak <tuk> Oke. Akhirnya, sobadi kita selesai juga hunting durian dan berhasil. Bisa, nah, <tuk> oh, dengan kak Irfan ya? Ya, ya. Irfan Akim. Oh Irfan Mubdinin. Ba, makasih <tuk> Bang. bu. Bukan eh ngomong-ngomong, bang biasa. Uh, durian jatuh sehari itu berapa kali bang? Sehari biasanya dapat 40an lebih. 40an lebih tak? Waktunya siang, sore atau? Siang sampai sore. Dapat dua puluh. Oh, gitu ya. Kira-kira ini berapa pohon nih? Dua, dua pohon. Lumayan banyak. Buahnya berarti. Uh, yang ngambil durian dari mana sih ini? Dari pompa, nangka. Tidak. Enggak gitu ya. Berarti sekitar sini lah ya. Oke okay, kakak, terima kasih. Eh tadi manggilnya abang ya, kontrang kakak. Oke okay, terima kasih bapak, makasih ya Yo, pak ya. Ya pamit. Ya terima kasih atas durannya hmm. Jadi kita nggak penasaran lagi sama rasa durian dari dusun Jermo. Jermo. Dusun Jermo, desa per, eh desa perang. Ah tepus, desa tepus, desa tepus, Kabupaten Bangka Selatan. Kecamatan apa nih kak? Air gegas. Air gegas. Oke, okay, kita balik ke Pangkal Pinang dan Sungai Liat. Perjalanan kita total berapa nih? Tidak ngitung. Enggak ngitung. Sekitar 200 kiloan gitu ya. Sampai sampai Pangkal okay, Pinang. Oke, lanjut perjalanan menuju ke rumah kita masing-masing. Terima kasih buat Anda, jangan lupa untuk like, comment, share dan jangan lupa juga di Screenshot ya. Oh, Jermo. Oh, bukan Jermot. Screenshot. Oh, Screenshot. Oke, okay, terima kasih.